Ini dia kalau udah kering enak banget bisa di kupas seperti ini. Uh. uh. ta Ini dia. Cing-cing. Uh. Kira ya kan? muka lagi. Muka langsung lembab. Tuh. Udah deh. Semua komedo, semua terangkat Hmm, sel-sel kulit mati juga terangkat Bikin wajah jadi cerah Lembab, hmm Wasan Ini dia Hasil tadi Sudah di Kelupas Tuh Hujukan Wasan Ini dia, peel of mask aku Lirik dia tahu direkam Sumerah nak cantik Sumera. Mana suaranya? Suaranya. Suaranya, suaranya. Suaranya? Hmm. Angkat tangannya dong <sea> <suaranya. laughs> Dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange dange Nah, iya cucu, gitu. cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. Seperti biasa rutinitas aku mumpung lagi libur kita waktunya manjain diri pakai wasahan. Ini dipakai bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali ya paling maksimal banget seminggu dua kali. Ini bisa mengangkat semua sel kulit mati ini nggak usah takut ya buat wajah-wajah yang um, apa namanya kulit sensitif ini nggak masalah karena ada alantoinnya jadi nggak akan iritasi oke okay. kali ini aku mau pakai yang sedikit lebih tipis nggak terlalu banyak ini bisa dipakai sampai dua kali atau tiga kali pemakaian ya guys atau bahkan empat kali juga bisa cantik banget kan ada petal rose nya ya hujan-hujan sambil nyantai di rumah drakoran nungguin anak pulang sekolah udah paling bener maskeran pake wasahan enak banget jadi kalau habis maskeran tuh nggak perlu cuci muka lagi Kulit udah langsung lembab, ini khusus, ini bisa khusus buat kulit kering ataupun kulit yang berminyak juga bisa pakai ini, enggak usah takut Jadi nggak perlu lagi, repot-repot, yang males kemana-mana Cukup pakai wasahan aja di rumah, tunggu sampai ke kering, nanti tinggal di diklet Tinggal dikelupasin ininya maskernya Udah pakai ini terus ya? Udah pakai lama, jadi dijamin aman dan bagus. Meteorusnya, lihat ya, cantik banget meteorusnya. Ya udah coba pakai wasahan, boleh kalian foto, terus tag jangan lupa tag ke Instagram wasahan dan juga Instagram aku ya. Ini udah banyak banget resellernya, karena pada suka dan aman di wajah dan bikin kulit jadi bagus cerah. ya dipakainya jadi biar bagus hasilnya sering-sering aja pakai ini ya guys sering-sering pakai ini tapi seminggu maksimal tuh dua kali aja jangan lebih ya ini mengangkat semua sel kulit mati terus juga mengangkat komedo di wajah wah oh, lengkap banget deh pokoknya ntar kalau udah pakai selesai pakai maskeran, habis dikupas gitu maskerannya, dikelat gitu, pasti rasanya beda dan ini maskernya rasanya adem banget, adem dan buat aman buat busui, bumil semuanya aman, ya. Dan ini udah dipakai semuanya maskernya sudah menyeluruh ke wajah juga kan, ada petal-petal merahnya. nih aku tuh selalu stok juga di rumah, dan aku tuh beli. Ini nggak uh, perlu ditaruh di kulkas juga, nggak apa-apa. Biarpun nggak ditaruh di kulkas, pada saat kita aplikasikan ke wajah, itu tuh tetap dingin, nggak panas, terus juga nggak ada grenyet-grenyet. Pokoknya rasanya tuh adem, enteng, nggak berat dipakainya. Terus juga nanti pada saat e, kalau udah kering, tinggal aku kelupas dan nanti komedo-komedonya ikut ke bawah. Terus wajahnya nggak perlu dicuci muka lagi karena udah langsung lembab, cerah, kinclong Cukup dipakai seminggu dua kali atau maksimal seminggu tiga kali juga boleh. Pasahan ini aman banget dipakai, pastinya karena di sini tuh ya. Manfaatnya buat mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita Makanya cukup dipakainya seminggu dua kali Atau seminggu sekali Atau paling maksimal banget seminggu tiga kali Ya terus juga ini menyerap minyak yang berlebih di wajah Kok ini ada keterangannya di sini Jadi kalau yang berminyak kulitnya bisa pakai ini Wajah yang kering juga bisa Biar tetap lembab terus wajahnya Dan wajah kita tuh jadi lebih cerah karena ini udah banyak banget yang pakai Dan alhamdulillah kita udah banyak banget resellernya Hampir di seluruh Indonesia Jadi buat kalian yang mau coba langsung aja Beli sekarang juga Karena wasani stoknya udah mulai habis Jadi jangan sampai kehabisan guys Pokoknya ya ini masker paling enteng, paling ringan Dan hasil wajah kita tuh juga maksimal, cerah Dan lembab, seketika tanpa cuci muka lagi Buat kulit sensitif juga pastinya aman banget Buat busui, buat ibu hamil juga aman bisa dipakai Ini juga udah ada bepomnya Jadi nggak perlu khawatir lagi Kayak waktu itu Siva lagi hamil Dia pakai wasahan maskeran bareng dan sekarang Udah uh, punya anak pun, anaknya udah lahir Dan dia sekarang jadi busui pun Dia tetap pakai masker wasahan Tetap aman pastinya Buat yang wajah-wajah sensitif juga aman banget Karena di sini ada alam Jadi nggak uh, akan apa ya, nggak akan merusak kulit, gitu. aman deh pastinya, buat kulit kulit yang sensitif. Pokoknya harus coba dewasa. ini adem banget. ini aku pakai tadi, hmm, Pengennya sih tadi pakai tipis, tapi agak sedikit lebih tebal jadinya, karena gemes melihatnya pengen nanti di tuh biar jadi satu muka gitu, biar lucu. buat yang udah pakai jangan lupa tag ke aku dan juga wasahan ya, jangan lupa dicoba nah waktu pada saat nanti kering dan nanti kalian uh, kelupas uh, maskernya itu juga nggak akan bikin kulit kalian merah merah atau wajah kalian merah tuh enggak karena ada allantoinnya ya jadi dia tuh nggak bakal bikin iritasi kulit jadi aman banget pokoknya aku nggak bisa ngomong banyak karena kalian harus cobain sendiri dan cobain langsung aku udah cobain ini dari lama sebelum aku keluarin produk ini jadi memang Aku sudah menjadi bahan percobaan wajah aku dan sampai akhirnya wajah aku kinclong cerah seperti ini terus. Gak perlu lagi pakai apapun. Jadi buat yang males kemana-mana, terutama nih ya, cukup maskeran wajah di rumah aja pakai wasahan. Tergantung kalau kalian mau pakainya tipis boleh, mau agak tebal sedikit boleh. Kalau aku lebih suka agak sedikit lebih tebal. Jadi pada saat nanti aku kelupas berbentuk wajah lucu banget dan ini juga ada petal rose-nya, supaya cantik kalau kita selfie selfie. Ini juga ada niacinamide-nya, ada vitamin C-nya, makanya wajah kita jadi lebih cerah nantinya. Dan satu hal lagi, masker ini bisa dipakai pagi. Kalau kalian ada kegiatan malam boleh pakainya pagi. Aku ini lagi libur jadi pakainya pagi. Biasanya kalau aku udah mulai masuk kerja, aku pakainya malam sebelum tidur. Kadang aku sebelum tidur langsung aku kupas. Uh, kalau udah kering kadang bisa sampai pagi juga nggak apa-apa. Ya, dan pastinya kalau udah selesai pakai masker ini nggak perlu lagi cuci muka. Pastinya wajah kita langsung cerah dan lembab gitu adem gitu wajah. Pokoknya harus dicoba deh. Kalian mumpung stoknya belum habis nih. Kita udah dari reseller seluruh Indonesia. Jadi aku udah kasih tahu juga resellernya mana aja. Ada di Instagram aku, di feed Instagram aku. Atau, uh, atau di Instagramnya Wasahan bisa kalian cek, oke? Okay? Coba sekarang juga. Semoga cocok dan bisa bikin kulit wajah kalian. nggak ini yang mau mata, salmataya <tid> bang, eh Fitri, halo, kemana aja kamu? <tid> Mujil, ya? Ada kedatangan tamu, Ibu, Nanda, <tid> hampir ke rumah, makasih. Ya, kal Ibu, kalau kamu udah. Ah, si ya juga main, makasih ya Roma, Main ke kampung <laughs> Rumah kampung ini A <laughs> Seneng banget Anda, udah lama banget kemari iya, kamu ya Iya ya, lo, kan Makasih Terima <laughs> kasih Lala sayang, happy new year juga Terima kasih Lala sayang Happy New Year juga Thank you Wow Nanti aku coba ya Sekali lagi Happy New Year Lala Makasih you